Halo semuanya, kita kembali lagi di Steve Chanel. pembahasan video kita kali ini, tentang jadwal pertandingan Liga Champion, leg pertama dan kedua, 2022-2023. Beserta daftar top skor sementara, daftar top assist sementara di musim ini. Berikut jadwal pertandingan semifinal Liga Champion League pertama, Rabu 10 Mei 2023. Real Madrid versus Manchester City, jam 02.00, waktu Indonesia Barat, live di, video, dan SCTV. Berikut jadwal pertandingan semifinal Liga Champion League pertama, Kamis 11 Mei 2023. AC Milan versus Inter Milan, jam 02.00, waktu Indonesia Barat, live di, video, dan SCTV. Berikut jadwal pertandingan semifinal Liga Champion League kedua Rabu 17 Mei 2023. Inter Milan versus AC Milan, jam 02.00, waktu Indonesia Barat, live di, video, dan SCTV. Berikut jadwal pertandingan semifinal Liga Champion League kedua Kamis 18 Mei 2023. Manchester City versus Real Madrid, jam 02.00, waktu Indonesia Barat, live di, video, dan SCTV. Berikut daftar top skor sementara Liga Champions 2022-2023. Erling Haaland masih memimpin dengan 12 gol dari Manchester City. Di peringkat kedua Mohamed Salah 8 gol dari Liverpool. Peringkat ketiga Gonzalo Ramos dan Kylian Mbappe sama-sama 7 gol. Di peringkat empat ada nama Vinicius Junior, Rafa, dan Showa Mario sama-sama 6 gol. Berikut daftar top asist sementara Liga Champion musim ini. Vinicius Junior, 5 asist dari Real Madrid. Kevin De Bruyne, Joao Cancillo, Diogo Jota, Leon Goretzka, Alejandro Grimaldo, dan Federico Di Marco, sama-sama 4 asis. Itulah jadwal pertandingan semifinal Liga Champion musim ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya agar tidak ketinggalan berita tentang seputar sepak bola yang terbaru dan terupdate. Terima kasih.